Oke okay, baik kembali lagi bersama saya di channel Dede Tropodil. Nah kali ini kita akan review Benjamin Franklin arah panjang bos. Nah, oke. Okay. Jadi ini Benjamin. Uh... Super Sport Made in Indonesia Nah jadi uh, Kemarin Kan saya sempat bikin Videonya cara cara ganti Raras ini nih ya Nah uh, Karena sekarang ada peraturan baru Jadi videonya saya hapus Dan uh, dari review nya saya ya review hasil dari uh, kemarin penggantian laras tersebut nah untuk larasnya sendiri ini OD8 panjang kalau nggak salah 65, antara 65-70 cm uh, ini banyak banget yang jual naras laras ini uh, oh ya alurnya ini alur untuk alurnya alur 9 kan tadinya kalau nggak salah Benjamin itu masih pakai alur 6 nah ini saya ganti 9 kalau nggak salah ya. nah ini alurnya udah 9 untuk banget topnya terus uh, selain upgrade uh, Larasnya, saya juga upgrade dari sistem tariknya. Kan, tadinya pakai grendel karena si baur ini cepat rusak. Nah, saya putuskan untuk ganti di samping. Nah, eh, apa kepala pukul dari sampingnya ini? Saya, eh, kita bor terus, kita kasih baut. Nah, jadinya kayak gini. tertarik, semakin jadi nggak usah narik di sini, ya. ini cukup untuk uh, ngisi peluru aja, nah, untuk tarik ininya, di sini. ini cukup uh, lebih simpel gitu ya. Nah selanjutnya dari teleskop. Uh, ini teleskop yang kemarin yang gak mau itu yang harga Rp 75.000 ada di video saya sebelumnya nah terus uh, kadang masih mungkin banyak yang belum tahu ini untuk uh, sambungan teleskop atau apa tuh namanya apa sih? Uh, sambungan teleskop Dudukan teleskop ya, dudukan teleskop nah, ini saya beli di toko temen. Harganya kalau nggak salah antara 15 ribuan ya. Itu untuk kalau sekarang nggak tahu kalau udah ininya ke depan harganya beda mungkin. Jadi, untuk tabung kemarin eh, kita beli tabung baru karena tabung yang sebelumnya itu udah rusak parah, ya, itu rusaknya sih sebenarnya cuman uh, ini ya bau yang popor itu, punya karena kuningan terus gak ada bor buat ngetap juga di sini, ya saya terpaksa beli yang baru aja. ya, nah kalau untuk tabung ini sekarang udah banyak belinya yang ada yang 2 seal, ada yang triple seal e, banyak lah ya sebelum beli tabung tadinya sih pengen saya ganti ke sistemnya, sistem lepas kayak kayak senapan sap gitu ya sebab kelebihan sistem lepas itu biasanya anginnya enaknya keluar semua kalau ini kan kadang ngisah nah, karena saya hitung-hitung buat uh, apa merombak jadi sistem lokasi itu banyak lagi biayanya nah, akhirnya saya putusin buatnya kalian ini aja nah ini kemarin setelah diakalin alhamdulillah 10 kali pompa ini keluar semua mungkin lebih ya bisa. baru 10 kali pompa sana. kita akan coba Kita coba di tujuh kali pompa dulu Tujuh kali pompa Ini gak usah narik-narik dulu Kemarin e, dites juga Pakai peluru yang agak gede Lumayan ini Jarak jauh dia Sanggup lah ya, masih, Bahasnya masih bagus lah Walaupun ah, agak jauh dari grouping Tapi lumayan bagus Daripada laras sebelumnya Sebelumnya saya ganti laras juga e, ini laras sebelumnya Udah rusak bagian depan e, Ini saya beli bekas Bekas orang pasar ya jadi bekas pasar itu ya larasnya rusak Aduh Makanya saya ganti yang baja sekalian ya saya Sekalian saya ganti yang baja Dan larasnya panjang Kita coba di pompa 10 Oke maaf tadi ya Penyimpan memorinya nya penuh Ya lanjut uh, Review selanjutnya Nah uh, Tadi kan udah pompa 10 ya Udah mantep banget 10 bisa keluar semua nih Tarik lagi Keluar semua 10 eh uh, kasihannya mungkin kalau yang senior udah pada tahu nah ini baru uh, untuk bagian masih ya belum tahu aja lah ya nah ya, jadi per di dalam tabung itu kita ganti menggunakan per uh, bekas rem depan itu ia ya, kan biasa rem depan tuh ada pernya ya kalian cari aja uh, di bengkel-bengkel banyak banget uh, atau minta ke bengkel banyak lah, punya itu mah ya berserakan di tempat megal nah, jadi per yang kerasnya itu yang gede kalian ganti sama per itu nah terus untuk per belakangnya per pukulnya kalian ganti juga sama yang lebih keras kalian bisa beliin yang baru atau bisa tambahin per lagi per yang seukuran tambahin jangan panjang-panjang ya sekiranya bisa keras aja dia lah tapi masih bisa ketarik sama kita ya jangan keras tapi nggak bisa ketarik waduh <tuh> bahaya juga Nah, lanjut uh, ya untuk keringanan senapan ini menurut saya ya ringan banget daripada yang jawara kemarin Tuh, pegang juga butuh keseimbangan yang lumayan ya kalau untuk Jawa kalau ini enteng enteng banget dari larasnya juga walaupun bajakan dia kecil ya jadi enteng terus yang mungkin dari tabungnya juga yang kecil nah, kayunya saya enggak tahu ini kayu mahoni kayaknya nah terus untuk grendel grendel uh, di sini saya kasih seal caranya kalian nggak gurinda aja gerinda ya gerinda ya. terus keliling kan gerinda tangan itu pas banget buat seal uh, jadi kalian gerinda abis gerinda kalian beli seal seal buat ini seal sap apa ya Hasil grandel juga Nyari banyak uh, Apalagi ya Nah Kemarin nih Kalau pengen pompanya Kalau pompanya pengen ringan Nggak Nggak seset Nggak kerah Atau di pembayannya. Nah, solusinya ada di sini. Ini kemarin saya ganti sama teflon. Enak banget. Gua sebelumnya pernah saya berburu pas di lokasi ini macet. Nah, ini pasti aja lu. susah banget saya sampai buka jok motor terus saya kasih bensin nih baru dia bisa jalan lagi kan ya namanya di tempat berburu ya kita ngebawa oli nggak bawa apa waduh tripur juga jadi solusinya ganti pakai seher teflon banyak sekarang binganya samping, biar lebih enak bikin ke samping terus judukan teleskop atau mounting teleskop namanya mounting teleskop terus ya apalagi nah ini seher peplone seher teplon sama ker tabung enak banget Nah, ini untuk penggantian larasnya baru e, yang baru mampir ke channel saya yang sebelumnya belum pernah lihat mengambil larasnya ini gampang banget ini tinggal panasin bawa ke tukang las atau e, beli sendiri alat yang suka manasin kue tuh yang dipencet catrek gas gas kecil tuh ya panasin kalau panas dia copot sendiri larasnya nah tinggal kita ganti ke ini. tapi gantinya harus pakai e, ditetesin air patri juga ada air patrinya <tuh> <tuh> <tuh> oh ya untuk e, tes akurasinya jadi request aja di bawah di komentar kalau emang pengen lihat akurasi larasnya ini komentar di bawah nanti akan saya buatkan untuk kurasinya ya saya mungkin itu saja salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh